Angelina Sonda tampak mengenakan pakaian berwarna serba merah muda saat keluar dari lapas Kamis pagi tadi. Dalam pernyataannya, wanita yang akrab di Sopeng ini tak lupa berterima kasih dan mengucap syukur. Ia sadar tidak ada bentuk pembenaran apapun atas perbuatannya di masa lalu yang tak patut dicontoh. Menurutnya, hukuman yang ia jalani itu merupakan tamparan dari Allah. Dikutip dari tribunews.com, Mantan Putri Indonesia tahun 2001 ini tak lupa menyampaikan permintaan maafnya kepada kedua orang tua dan sang putra. Terpisah, Kadifpas Kemenkumham DKI Jakarta, Marcelina saat ditemui menjelaskan meski sudah bebas, Angelina Sondah masih harus wajib lapor. Angelina tetap harus mematuhi aturan seperti tidak boleh ada perbuatan yang meresahkan masyarakat dan wajib lapor dua minggu sekali. Setelah memberi pernyataan, Angelina Sonda langsung siaran ke makam suaminya, Aji Masaid di TPU Ciroburut, Cilandak, Jakarta Selatan. NJ ziarah makam bersama putranya Keanu Jabar Masaid dan Aliyah Masaid, putri Aji Masaid dari Reza Artamevia. Sebagai informasi, Angelina Sonda resmi ditahan di Lapas Perempuan Jakarta pada 27 April 2012 silam. Ia ya, dipidana 10 tahun penjara atas kasus korupsi Wisma Atlet dan denda 500 juta rupiah subsidiar enam bulan kurungan. Selain itu, ibu satu anak tersebut harus membayar uang pengganti senilai 2,5 miliar rupiah dan juga 1,2 juta US dollar.